Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke channel aku Elin Herlina Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih seperti biasa ya beres-beres rumah Tapi kali ini sambil ngasuh anakku ya yang udah bangun Biasanya sih dia tuh jam segini masih tidur ya tapi semalam dia enggak bergadang Jadi pagi-pagi udah bangun gitu Oh iya tadi tuh di depan rumah ada yang jualan makanan ringan gitu ya Tadi aku beli peyek gitu Dan di kampung aku tuh banyak banget ya yang jualan Di depan rumah tuh suka pada lewat-lewat Ada tukang sayur, ada tukang buah-buahan gitu Jadi lengkap banget deh kadang juga ada tukang perabot rumah gitu ya jadi enggak susah kalau mau apa-apa tuh cuma dijadwal gitu ya kalau tukang buah-buahan tuh paling uh, dua hari sekali kalau sayuran tuh tiap hari kalau untuk perabotan kadang beda-beda gitu ya orangnya Oke okay. Oke lanjut ke videonya ya teman-teman setelah aku cerita di depan rumah keadaan di depan rumah aku dan ini anakku tuh seperti raja ya teman-teman dia makan sambil tiduran gitu enak banget ya Uh, apa, oh iya, teman-teman, apa kabarnya nih? Aku belum sapa-sapa, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Teman-teman, amin. Lanjut tadi, aku udah beresin kasur. Tadi udah nyapu, lanjut aku mau ngepel, ya, teman-teman. dan ini tuh udah hampir mau beres ya teman-teman dan ini anakku udah mulai mau berantakin lagi ya seperti itulah kalau anakku udah bangun ya teman-teman kalau udah beres pasti sebentar lagi tuh berantakan lagi tapi nggak apa-apa ya teman-teman namanya juga anak kecil di... oh iya di sini siapa nih yang punya, yang masih punya anak bayi gitu suka berantakin rumah boleh tulis di kolom komentarnya ya teman-teman oke ini udah selesai ya teman-teman alhamdulillah dan ini anakku narsis katanya pis dan ini lanjut aku mau jemur pakaian ya teman-teman tadi udah nyuci aku cuma gak aku rekod ya karena ribet gitu, dan aku pengen cepet selesai. Dan ini tuh sedikit ya, cucian aku. Alhamdulillah, enggak banyak gitu. Dan cuacanya tuh, alhamdulillah, ya lagi cerah banget. Dan anakku tuh pengen ikut ke atas ya, karena di bawah tuh enggak ada siapa-siapa. Dan anakku yang cowok udah berangkat sekolah gitu dan ini udah hampir selesai ya cuci aku tuh sedikit dan anakku tuh main-main gitu ya dia tuh anteng banget gak ada temennya gitu tapi kalau siang nanti ada temennya ya datang gitu kadang ponakan aku ngajak main gitu lanjut aku mau cuci piring ya ini tuh sambil mandiin anakku ya tapi anakku udah lagi berendam gitu di apa ya di baskom gitu baskom gede cuma nggak aku rekam ya temen-temen aku sambil cuci piring sedikit ya cucianku sedikit banget karena semalam tuh udah aku cuci jadi pagi-pagi itu -pagi sedikit ini bekas sarapan anakku tadi yang cowok dan sisa bekas minum semalam oh ya teman-teman gimana nih udah beres-beres belum ayo semangat ya untuk beres-beres rumahnya dan ini udah selesai ya teman-teman Alhamdulillah lanjut aku bersihin wastafelnya ya teman-teman sampai bersih dan aku pakai lap gitu ya ini tuh lap khusus buat ngelapin sih ini ya teman-teman singnya Oh ya, maaf ya, bajuku agak sobek gitu belum aku jahit, tapi enggak apa-apa ya, teman-teman. Aku tuh kadang lupa gitu belum jahit pakaian aku, dan ini anakku udah mandi ya, teman-teman. Lanjut, aku mau pakaiin dia baju oh ya teman-teman tolong bantu channel aku ya dengan cara like comment and subscribe terima kasih yang telah menonton video aku yang selalu setia terima kasih banyak dan ini lanjut aku mau ngasih makan dia dulu ya tadi tuh dia belum makan tapi udah aku kasih makan kue gitu jadi agak susah gitu makannya